Halo guys kembali lagi bersama Muji sini masih di channel YouTube kesayangan anda semua Muji Kurniawan di konten kali ini guys saya akan membahas tentang aplikasi Liki yang merupakan aplikasi uh, software pengendali drone dari DJI khususnya yang sangat powerful guys dimana aplikasi Liki ini di bisa berjalan di Android maupun di iOS dan aplikasi ini merupakan aplikasi berbayar guys yang bisa anda beli di Play Store seharga kurang lebih harga normalnya 380 ribuan termasuk pajak dan untuk iOS mungkin lebih mahal sedikit dan ada promo guys selama tiga hari terakhir ini ada promo jadi dari harga normal itu bisa menjadi harga promo yaitu kurang lebih sekitar 264000 guys itu jadi yang mau beli aplikasi Liki untuk mencoba fitur-fitur powerfulnya, silakan Anda yang punya drone DJI yang mau menggunakan aplikasi DJI, silakan langsung beli di Play Store ataupun di App Store iOS Anda, guys. Oke, okay, kita lanjut ya. Ya, uh, ini saya lagi prepare untuk menjalankan aplikasi DJI-nya, uh, ya, dan aplikasi DJI-nya tanpa sudah terkoneksi dengan DJI Mavic Mini saya. Ya, baru okay, tes siap. tes tangan. Ya Ayo, di sini kita akan terbang, guys. Kita akan mencoba fitur Follow Me, yaitu fitur dari aplikasi Dji yang memungkinkan yang pegangin drone ya. itu berjalan atau bermanuver secara otomatis. Kamu tekan ini ya tombol yang paling atas tuh. Ya. Nah di mana drone ini akan berjalan secara otomatis dan semua movement atau pergerakan horizontalnya serta pergerakan gimbal kamera. Dikendalikan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ada di dalam aplikasi ini guys Oke kita akan mencoba fitur volume di aplikasi Liki Dimana fitur volume ini merupakan fitur andalan yang tidak ada di aplikasi DJI Fly Bawahan dari Mavic Mini guys Yang mana volume ini drone dapat mengikuti HP yang terkoneksi ke remote control Berdasarkan GPS dari handphone guys jadi drone itu akan bertindak seperti kucing atau anjing Yang akan selalu mengikuti kemanapun tuannya berjalan Atau remotenya berjalan itu. Dan karena dia menggunakan metode GPS Maka tidak ada cerita drone akan kehilangan Sasaran atau remote Karena dia akan mendeteksi GPS remote guys Bukan mendeteksi secara visual Oke kita lanjut <tuh>. Sini? Ya, ini ya, itu, remote-nya ya, saya itu tekan ke istri. Biar ya, istri lepas. saya yang take off. Uh, tekan Oke, okay, take off. Tekan take off. Ya, istri saya sudah menekan take off dan drone yang That's saya pegang perlahan okay. motornya start. Ya. Saya ambil kendali dulu secara manual. Saya naikkan ketinggian aman. Ya, ini posisi sekarang saya berada di Parsanga, guys. Kan? Di Desa Parsanga tepatnya di akses masuk jalan lingkar utara Semenap dari Desa Panggal. Oke, kita lihat. Ini sekarang Mas pada putar 16. TV. Itu pada mode FTP masih, Guys. Saya akan ubah modenya ke mode foloming. Listan. Ya, ini saya melakukan cross check dulu di saat ini Ketinggian drone pada 20 meter dari permukaan tanah atau peluncuran tadi dan pada jarak 15 meter ya, saya sudah mengubah mode penerbangan ke mode penerbangan volume atau mode penerbangan pintar yang mana nanti sepenuhnya pergerakan horizontal dari drone ini akan dikendalikan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan. ini saya masih melakukan setting-setting guys lakukan setting heading pada lichi ya setting heading modenya saya set pada force di mana pergerakan drone akan dinamis guys tidak ber, tidak drone akan bergerak secara dinamis dari segala arah tidak hanya bergerak dari satu arah guys ya ini sudah saya eksekusi perintahnya dan sebentar saya reply ya. Ini saya reply dan saya reply guys. eh uh, ya. Sebenarnya dari poin ini, ini saya sudah melakukan kesalahan fatal. Kenapa? Karena coba uh, anda, anda perhatikan guys, di sini altitude pada 20 meter dengan jarak atau distance pada 17 meter dari remote sebenarnya jika saya perhatikan lebih teliti ketinggian drone saat ini tidak aman guys kenapa? karena jika di DJI fly itu di tengah itu kita bisa aktifkan cross atau palang yang menandakan posisi drone terhadap horizontal dan sekarang ini guys kalau saya perhatikan dengan ketinggian ini Drone ini akan nabrak ini guys Tetapi karena di aplikasi diki tidak ada palangnya Nah itu guys yang membuat uh, Saya dengan PD nya berani terbang di ketinggian 20 meter Padahal jelas-jelas ini Di depan ini banyak sekali pohon ini Ujung pohon Yang sudah jelas-jelas Drone nya akan nabrak ini Oke kita lanjut ya Kita lanjut videonya guys ya Ya, ini saya kembali melakukan setting pada aplikasi uji pada fasilitas kolomi dan dengan pd nya guys saya menurutkan setting itu tanpa menyadari bahwa petaka sedang mengintai saya ini guys sedang mengintai masjid mini saya petakanya ini guys ini tidak menyadari hal itu dan dengan pd nya mencetting-setting dan tetap bertahan terbang di ketinggian 20 meter yang saya anggap aman, padahal tidak aman, guys. Tidak aman, sama sekali, tidak recording aman started. ya. Ini bentar lagi uh, fitur volumenya akan saya start, akan saya aktifkan, sehingga turunnya akan berjalan secara otomatis dengan dikendalikan oleh kecerdasan buatan aplikasi liki Ya, saya sedang mengatur ketinggian objeknya 1,5 meter. Oke. Okay. Ya, saya sudah menjalankan perintah untuk yuk jalan. Mengendarakan ya. drone-nya secara otomatis dengan fitur follow me dan dengan PD-nya serahkan remote control drone mavic mini saya kepada istri saya guys. Yang sama sekali tidak ngerti dan tidak tahu apa-apa tentang yuk. menerbangkan drone. Taksir, kita aja. Ya. Udah ditutup, ditutup toh ya, Ini tampak, Mavic Mini sudah mengunci Saya so, kamu pegang ini nih Dan saya safety Sudah terlihat iya, kali iya. di drop enggak usah, kamu lihatin layarnya aja ya Dia otomatis sudah Nah itu, dengan PD nya mengatakan Kamu lihatin kamu layarnya aja, dia otomatis sudah Nah, dengan PD nya, meneruskan ini Tanpa menyadari bahwa sebentar oh, lagi, drone nya akan menabrak guys terusnya dilihatin ya. Iya. Terusnya ikut ya. Ya, itu. Hah, berarti terusnya ya. Berarti ikut enggak? Di sini. Yang warna hijau kan? istri saya tampak ikut. agak kebingungan dengan aplikasi ini. Mau ambil beberapa kali lagi di atas ya. Iya. jadi makanya. untuk mendapatkan ya, ya. duit ikut kok. Hah? Jangan kebuat pelan, pelan Ikut kok. Ikut kita kelihatan nggak di gambarnya kita di gambarnya kelihatan nggak ini tanpa ada wa yang Ketua mengganggu ini kelihatan wa yang mengganggu Ketua. dari Ketua dan istri saya anu tidak tahu Ate, Ate. untuk menghilangkan itu tampak uh, aman mestinya aman berani mestinya aman aplikasi c sangat powerful sekali dalam fasilitas volumenya Mavic mini saya dengan sempurna bisa mengikuti setiap nama perpindahan. Coba masuk celit di gambar kelihatan enggak? Kelihatan tapi ada WA masuk. Hah? Ada WA masuk. Ya, jadi tutup aja layarnya. Tutup, close ya. Close ya. Udah. Ya. Kelihatan. Masih kelihatan. Iya. Ya. ya. Selama sitanya kelihatan. Iya. Saya ngebut. Ya inilah. Boot. Iya, sesaat lagi momen-momen Medic ini ternyata mengalami crash Belum karena kesalahan saya sendiri guys sebagai pilot dalam setting ketinggian. Baik, tentukan aja. Nah, di posisi ini, guys, saya sudah secara visual melihat di depan saya ada pohon kelapa yang sangat tinggi, guys. Mungkin perkiraan tingginya di atas 12 belas meter di sebelah kanan saya. Dengan kronologi, saya kebetulan memegang kendali kendaraan roda dua saya sedangkan istri saya memegang remote di belakang dan drone nya berjalan secara otomatis berjalan drone ini mengikuti remote dan disinilah guys awal petaka itu terjadi oke kita lanjut videonya kok ah, ah, ya, ah, ya. iya, iya. itu sana hah itu, ah, nah. oh, itu, disana. Mana? Disana. Hah? itu jadi kena pohon pis pohon kenapa Sisi. Oke kita ulang lagi guys ya momen-momen crashnya ya ya naik ini saat momen-momen uh, kresnya -momen di sini saya padahal sudah menyadari menyadari ada yang tidak beres dan sudah memberhentikan motor saya untuk dengan harapan drone-nya juga ikut berhenti untuk saya membatalkan misi follow Me dari lici, tetapi saya lupa bahwa drone-nya saya program dengan jarak sekitar belasan meter dari saya sedangkan ini objeknya masih distance-nya masih 9,2 met, meter dari remote dia akan terus menjauhi remote dengan drone-nya dan sekali lagi kita lihat momen crash nya guys. pohon pis, pohon Oke, kita replay dengan gerakan slow motion guys. Ya, ini promosinya. Satres. Eh, ah, Bapak, ah, mini ya? uh, menyrempet. ujung ah, pohon kelapa jatuhnya tingginya kira ah, sekitar 13-14 nah. oh, meter guys. Mana? Sampak turunnya plus ah, sama recovery itu. dan aplikasi atau arti intelijen atau kecerdasan buatan dari Diki Juga Iki. tampak berusaha untuk Lapa. merecovery dan mengendalikan Mavic Mini Dan untungnya guys Mavic Mininya tidak sampai terjebak masuk ke bumi guys Dia mampu merecovery dengan bagus Dan langsung saya batalkan itu barusan Uh, ya. kena ini pohon pis pohon langsung remotenya saya ambil alih dari istri langsung saya stop mini uluminya guys sehingga turunnya tampak hover saya kendalikan jauh nah. dari pohon Ketujuan, turunnya gitu ya, ya. terus saya sudah sangat uh, gugup guys uh, langsung untuk melandingkan Mavic mininya guys kurang tinggi berarti yang... ya itu tampak saya mengatakan kurang tinggi saya baru menyadari bahwa ternyata memang kurang tinggi guys ini <laughs> ya begitulah guys begitulah namanya pilot pemula guys masa ya, iya, iya, untungnya iya. Mavic Mini masih bisa terbang dengan stabil Mari kita lihat Apakah bisa saya turunkan dengan selamat? Kurang tinggi berarti. Hah? Apa? Yonggaus ya? Wah untung enggak jatuh ya. Ya, saya turunkan Mas ini. Ki anu, kenapa? Eh penyetir sih huruf, Pak. Ada orang yang tanya, "Kok sudah geker, Ada orang yang tanya, "Oh, kenapa oh. sampai nyeret nabrak kelapa?" Siapa? Oh, itu ada ya. Kok sinat enggak lagi. Oh, pentungnya hmm. hmm. nah, jatuh. Mas selamat. Oh, Air pasti, alhamdulillah guys, untung tidak sampai, tidak sampai terjatuh. tidak sampai uh, motor stop motor, guys. Gitu. Jadi drone tidak sampai terbalik sehingga menyebabkan motornya berhenti dan drone-nya menghunjam bumi drone-nya masih bisa merecovery dan masih bisa saya landingkan dengan selamat itu guys dan dari kejadian ini guys itu saya sadari dan saya sadar sesadar-sadarnya bahwa yang terjadi ini adalah merupakan pilot atau human error guys dimana di awal saya men -start Misi dari volumenya, nyaliki itu ketinggiannya itu kurang, saya sadari, guys. Karena ternyata, guys, jalan yang saya lalui tadi itu mulai dari start itu dia tuh, uh, elevasinya nanjak, guys. Gitu, makanya ini coba ya, kita lihat ya, nah, di posisi landing, untung-untung aja tuh, di posisi landing ini kita lihat, nah ini. Pada saat motor stop, saya terima dengan head landing, altitude menunjukkan 5,5 meter guys. Berarti ada kenaikan elevasi atau kenaikan kemiring ketinggian 5 meter dari posisi awal start tadi guys. Berarti posisi saya sekarang dengan posisi, posisi start tadi di pertigaan jalan besar itu, itu ada perbedaan ketinggian 5 meter guys. Gitu. sehingga kalau pada ketinggian drone 20 meter dari posisi keting apa elevasi start dia menabrak di point di titik ini berarti di 20 meter dikurangi 5 meter itu adalah kurang lebih 15 meter dari tanah, berarti benar perkiraan saya bahwa eh, pohon kelapa tadi itu tingginya kurang lebih belasan meter makanya drone nya nabrak dan memang sudah murni. Ini merupakan kesalahan atau human error dari pilot alias dari saya sendiri guys. Kalau aplikasinya overall saya nilai sangat bagus. Dan sangat powerful dibanding aplikasi DJI Fly bawaan dari Mavic Mini. Di mana memang tidak menyertakan fitur-fitur canggih seperti volume ini. Mungkin karena faktor keselamatan karena Mavic Mini tidak dilengkapi sensor di sekujur badannya, sehingga dia bisa menabrak, beda dengan drone-drone yang lebih mahal, yang ada sensornya, kalau mau nabrak dia bisa berhenti atau menghindar, nah, kalau Mavic Mini ya nggak ada sensor depan, nggak ada sensor belakang, apalagi samping kiri-kanan, begitu ada rintangan di depan atau di belakang, atau kiri-kanannya dia, kalau pilot nggak stop, habis, nabrak, Apalagi kan saya menggunakan Autonomous system Sistem otomatis Dimana tadi pada Follow me, pergerakan horizontal drone Sepenuhnya dikendalikan oleh Kecerdasan buatannya lici Itu Ya Oke guys sekian dulu video ini guys Semoga anda terhibur Dan semoga ada pelajaran yang bisa dipetik Dari kejadian yang menimpa saya ini Tetapi Alhamdulillah Intinya Uh, drone saya, Mavic Mini saya masih selamat hanya baling-baling belakang, kiri-kanan itu mengalami sedikit tekukan sebenarnya sih walaupun gak diganti masih bisa terbang dengan stabil, cuman untuk safety, mungkin akan saya ganti semua di baling-baling di motor belakang, kiri-kanan itu dulu guys sekian videonya terima kasih dan selamat menjelajahi aplikasi di cacau